ila. Ih, dilo. Apa? Ini namanya bakwan. Bakwan di hujan jalan-jalan udah berpercaya gitu mau aja pergi ya mau bakso dari itu terjauhnya bakso 5000 untung kau nih ya beli bakso 5000 tempat kau bakso Cakman yang Rp50.000 ngangkrut aku Rp5.000 tapi enak Rp10.000 tak enak itu apa betul pula gimana eh, Pak Bang Sampo? ada situ loh Kak a few moments later ombak oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, basah oh. Eh, apa kita lewat jalan batam center yang arah kanu ya kenapa eh oh busa-busa di sini mongset kau Eh hey, kita kita lewat batang Center tapi yang arah ke anu ke kosarina sana. Ya kok kenapa apa bu pusar-pusar sini? Ya aku nak cerita dulu. Ini basah nih bos serak kau tak aku tumbuk oh ya? Nanti aku lupa. Tanah. Nanti aku lupa ya, kalau... kau. Iya kau siram dulu badan kau baru kau sini? Udah. Tidak aku aku tak biasa kalau kalau mandi oh. tuh. Tanah kau kalau mandi Tanah. itu kita. Sana. Hei, jorok lo orang lagi makan gitu lagi jatuh piring-piring orang. Hah? Hmm. E, Sana. Sana. Sikit. Ih. Sana kau. Sikit. Sana kau apa? Turun. Ini sampo cuman. Eh. Hey, nanti nanti beli baksonya di anu aja. Di apa aja beli baksonya. Di Iya, kau aja. Iya, tunggu, tunggu sebentar, kita... sebentar lagi ah. Sebentar kurang ini, oh cepat. Sebentar kurang lagi. sana. Sana parah nih lo. Sana. Paragoni. <laughs> Hah? Adik bawa sapu. Sana. Eh. Ya. Tuh. Aku tadi sempat ada mainan. Mainan apa? Ini aku mandi sama mobil ini. <laughs> ya, Kak Dek. Masih juga ih. Eh. Hey, hey. Eh. Kita kalau kalau mau tuh, kira -kira ke sana tuh kira-kira jam 5-an lah. Tunggu aku belum sabun mobil lagi nih. Sana. Sabunin dulu lah. Aduh pedih loh. Bisa kok nanti nih ya aja pun lap kau lah yang lap hai kan kita perginya baru satu jam lagi memang sana sana tunggu aku sabunin dulu sana gua lagi begini mataku jorok loh orang lagi makan kena sabun sabun eh aku lagi sabun dan Kenapa lagi berak? Iya sana John, jatuh jatuh ke sabun. Hah? Ah, mana lah ini? Sabunnya teman terbang. Yuk, kau di orang Ah, sana. Tapi kau suka kan kalau aku kayak gini? Hah? sana. <laughs> Ngapung ah. apa, -apa nih? Gilade tuh. Ah, oh. nggak oh mandi dihujan ya sana ya iya gila ya. kau ini merah, aku bilang apa kau, kau geram, orang sampun tak ada ngapa -ngap. pergi sana kau ya aku mau bilang, nanti aku lupa nanti kalau kita pergi ke sana sih, jadi tepas... iyaaa, tahulah aku lepas pikir tuh siram kok nih, airnya tuh, jangan Orang belum selesai, loh. <laughs>